teman-teman, selaluh romanulai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah saya di sini mulanamaman, berjumpa lagi dengan saya alamsadi di sini di kolam jaya teman-teman. Uh, ini saya sedang megang apa jigsaw, jigsaw legend ini di apa di pegel-pegel uh, kayu atau betukangan. ini antup sekali ini, ini berat sekali ini, ini uh, untuk kayu-kayu yang tebal sekali ini kuat sekali teman-teman, ya. Ini kita akan review, akan kita lihat di sini kurang lebih ada tiga. Bahkan yang satunya ini sampai sampai kalah ke handle-nya ya, nya sampai diganti kayu oleh saudara saya ini. Oke. Setelah ini kita akan coba, tapi kita lihat dulu ini lebih dekat kemampuannya seperti apa. Oke, teman-teman. <laughs> ini bungkusnya sampai sampai list begini, teman-teman. Ya, ini tipe apa? Makita tipe 4300 BV, legend sekali. Jigsaw, scale, south, oh, bahasa yang lain ya Jigsaw ya ini intinya. Eh, uh, ini teman-teman. Wah, ini oke okay. spesifikasinya udah lengkap ya sini ya begitu lengkap ini tapi yang jelas ini adalah bungkusnya seperti itu ini <laughs> ini lebih dekat seperti ini Wah, ini Legend sekali ini bahkan ini sudah ada pengaturan kecepatannya seperti itu cuma semua jigsaw di sini walaupun ada pengaturan kecepatannya ini sudah umumnya sudah rusak karena setiap hari dipakai ini sudah lebih dari 2 tahun kalau gak salah ini bahkan yang satu tadi itu sampai handlenya apa rusak teman-teman ya ini pada penguncinya pengatur kecepatan dikunci seperti ini tapi ini sudah los kayak ini ya kemudian uh berat ini uh, spesifikasinya 390 watt teman-teman ini kalau nggak salah apa putarannya ya takjilah juga sih Uh, ini konsumsi arusnya hampir 2 ampere ya, seperti itu uh, ini dari plastik, ini juga plastik tapi ini sudah sudah aluminium alloy ini, kuat sekali teman-teman ini besi, dan ciri jigsaw yang kuat walaupun dipakai lama, ini nggak terlalu goyang beda dengan yang punya kami dulu itu dikit-dikit goyang, dikit-dikit, ini bengkok seperti itu ini mantap sekali buat uh, ketebalan. Kita akan coba nanti uh, pada kayu ini teman-teman. Nah ini, ini, ini kayunya ya. Ini kan sirap kan kenapa nih? Kepeng. Apa ke ya? <laughs> oh, ya? pokoknya sejenis mahoni lah. pasang Madura-nya itu ketepeng apa ke tepengnya? <laughs> Data saya, azan ini saja. Ya seperti mahoni lah begitu. Ini kerasnya cukup ya tebalannya ini kalau nggak salah dua dua cm kalau nggak salah itu sekitar itu nanti kita coba teman-teman ini buat ukiran oke okay. biar nanti uh, ahlinya saja yang yang melakukan kita lihat saja kan dulu nyungo karo nah ini ini ini yang sering dipakai sama saudara saya ini ini apa Uh, mata gerajinya seperti ini, ini sampai di lem ini, wah ini sampai patah. kita coba ini, ini baru aja teman-teman ya, bisa, bisa lihat ya, ini lihat. <gitu> ini enggak enggak agak apa sampai sampai di di lem begini ya. mohon maaf ini suara backsoundnya orang nangis. <gitu> Ini untuk penyemprot ininya ya, dimodifikasi ada penyemprot uh, udara seperti itu. Penguncinya sudah ada teman-teman. Ini belakang begini, kita coba ya, kita coba, coba. biar sudah saya ini yang nyoba. Coba, bon. Kita coba uh, pada ketebalan tertentu, teman-teman. Ini -teman. akan nyoba, teman-teman ya. Saksikan sendiri. Wah, wow, coba lihat. Wah, wow, mantap. Tahun. Bahkan untuk lekukan-lekukan yang ekstrim, ini bisa mampu, teman-teman. Ini. ini lekukannya ekstrim. Wah. Wow. Padahal itu tebel dan keras, teman-teman. Lekukannya ekstrim. Padahal. Oh, oh. oh. oh. Mantap kan ya. Uh, wow langsung langsung muter teman-teman langsung muter oh aduh. <laughs> lihat hmm, langsung muter, oh, eh, muter. oke okay. lagi luar biasa ini untuk ukiran dan kayunya keras ini ini kayunya main main Terus, oke okay, ini nyoba lagi. Oh, oh ini lukisan lukisannya. Wah, bertumbuh rambungan. Wah itu. ya sambil ya. mantap oke terima kasih ya lanjutkan kerja oke oke donwon ya itu udah dari kami semoga bermanfaat kami ucapkan terima kasih eh, apa semoga bermaudulah nyerat assalamualaikum warahmatullahi